Welcome, to, Welcome the hills. to the Hills Club. God Kau kembali di sini aku selalu mengumum. Oh Arelia, kini aku menunggu. Oh Arelia, kapan kau kembali? Hills Club production. ini aku selalu memu oh ada